Oke, selamat berjumpa kembali di channel saya. Kali ini kami akan memberi arahan untuk mengenal objek-objek di angkasa luar beserta rasi bintang yang akan kita temui dengan menggunakan teleskop simulator ya berserta peta langit mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi pemula yang suka mengenalakan objek-objek angkasa luar. Oke. Okay? Jangan lupa like dan subscribe di channel saya. Selamat menyaksikan. Kita mulai dengan garis bintang, uh, waktu bintang pada pukul 22. Dan maju di Selanjutnya kita geser ke Uh, kita lihat ada rasi bintang Orion Orion dengan bintang paling besarnya itu ada Rijo, Ryshaif Anlilam Battle Chess ini adalah bentuk rasi bintang Orion dan dari serasi bintang orient kita lihat ada bintang paling terang ya terang sejagat namanya bintang serius yang berada di bawah di selatan rasi bintang orient dan yang eh, dua yang paling terang gitu, yaitu nah, di rasi bintang Canis Major, Canis Major ya. ada dua bintang yaitu Sirius dan tadi kita selanjutnya geser ke arah utara, arah utara kita akan ketemu dengan rasi bintang Gemini dengan bintang paling besarnya Caster dan bin juga ada Athena ya, bintang Voluk di rasi bintang Gemini ini warnanya kuning terang. Oke okay guys, nah ini rasi bintang game ini tanpa alat bantu, garis bantu ya, kelihatannya gini aja gitu, seperti seperti segi empat Oke okay, kita lanjut, dari Gemini di bawah Gemini ada rasi bintang games minor dengan bintangnya. Dan di atas gemunya ada Rasi bintang Ursa Mayor Ursa Major Bintangnya adalah Seperti kita lihat Ada Ursa Major Ursa Minor Ursa Minor itu Paling utara ya di kutub utara Dengan bintang polaris Bintang polaris ini Sebagai pertanda Utara gitu ya Biasanya orang nelayan atau Navigasinya ke bintang polaris Ini berada di kutub utara Selanjutnya kita lihat, banyak nih rasi-rasi bintang yang kita temui diantaranya ada bintang, rasi bintang oh, masih ini masih masih sebelah timurnya nah ini untuk selatan, ya, ada bintang SP gitu ya. dari rasi bintang Orion dan Gemini. Kita kembali ke garis eh, ke lintang. Ya. Dari satu listiwak mesin barat, nanti kita akan menemukan bintang apa. Ya. Nah di atas bintang Apat ada rasi bintang Leo ya, dengan bintang Regulus dan ada beberapa bintang. Ya. Geser lagi ke barat di antara pukul 14 belas, ya, bintang, ada bintang Virgo. Prasety ya. bintang Virgo itu menggambarkan sosok wanita, ya, dengan bintang paling terangnya, yaitu ada sepika, beda matriks, dan denebola ya. Dari Rasi Bintang Virgo Selanjutnya guys Kita geser lagi Ke arah nah, Ke arah utara dulu Ada Rasi Bintang Ya tadi ya Ada bintang Bintang Merak ini. Oke terus geser teleskop kita Di antara setelah tadi bintang reok ke selatan ada bintang libra, rasi bintang libra Yang menggambarkan timbangannya ya bentuk aslinya gini-gini aja gitu Sebetulnya kalau tidak ada garis bantu, garis rasi gitu, sulit juga kita menentukan bintang rasi bintang libra ini Nah di sebelah baratnya garis e, rasi bintang Libra ada yang mudah kita temui yaitu Scorpio ya Scorpios Scorpius dengan bintang paling besar yaitu Antares. Seperti kita ketahui nama Scorpio berasal dari nama hewan yang kalah cengking ya. Nah bentuk aslinya gini tanpa garis. Sebetulnya bintang Scorpio ini paling mudah ditemui Biasanya akan tampak di waktu-waktu jam 8 malam ya biasanya Dengan bintang paling besarnya Scorpius dan Sola ya Antares paling besar Di samping di, uh, rasi bintang Scorpio ada banyak nih. Ada akuila ada Apaan, Memang ini nama-nama rasi bintang di banyaknya diambil dari orang Yunani ya, bahasa-bahasa Yunani gitu. Soalnya penemu penemu penemu rasi bintang yang banyak meneliti perbintangan dulu orang-orang Yunani gitu. Selain juga ada orang-orang Arab gitu ya. Oke sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.